Berita yang beredar atas perceraian pasangan Dedi Mulyadi dan Aneratna Mustika Sampai saat ini masih hangat dibicarakan masyarakat Karena sampai detik ini, Kang Dedi Mulyadi dan Ambu Aneratna Mustika belum sah cerai Sebelumnya, Ambu Aneratna Mustika meminta bugatan cerai atas Dedi Mulyadi pada September lalu Beberapa alasan Aneratna Mustika ingin berpisah dari Kang Deddy Mulyadi karena ia merasa kurang dinafkahi oleh Kang Deddy. Terkait isu bahwa Kang Deddy tak memberikan nafkah ke istri, tentu Kang Deddy Mulyadi membantah keras atas tudingan hal tersebut. Dikutip dari akun Facebooknya Kang Deddy Mulyadi, menjelaskan jika ia masih membiayai keluarga. Dedi mengaku jika dirinya hingga kini masih membiayai semua kebutuhan rumah tangga. Menurut Dedi, membiayai rumah keluarga adalah tugasnya sebagai seorang suami. "Apa yang saya lakukan membiayai rumah keluarga? Karena yang harus dibiayai oleh saya sebagai seorang suami adalah rumah pribadi," kata Dedi. Kemudian, Dedi menyampaikan jika rumah dinas tidak bisa ia biayai. Dijelaskan oleh Dedi, Hal ini karena sudah ada yang menanggung biaya rumah dinas Dedi menyebut bahwa rumah dinas sudah semuanya dibiayai oleh negara Kalau rumah dinas enggak bisa dibiayai oleh saya Karena itu rumah dinas negara yang sudah semuanya dibiayai oleh negara Itu enggak boleh ada uang pribadi saya masuk ke rumah dinas Itu enggak boleh jelasnya Sebelumnya pada 16 November lalu dalam video yang diunggah pada kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi, Dedi sempat menyinggung soal kebutuhan yang kurang. Kebutuhannya apa yang kurang? Makan cukup? Minum cukup? Mobil ada difasilitasi oleh negara, ajudan difasilitasi oleh negara, beras difasilitasi oleh negara, baju difasilitasi oleh negara, seluruh kebutuhannya dari A sampai Z semua difasilitasi oleh negara. Singgungnya Selain itu Dedi menyebut jika ia masih membiayai rumah tangga beserta anak-anaknya Yang paling besar sudah hampir selesai di Unpad, Yang kedua sekarang masuk di unpar fakultas hukum Biayanya dari mulai masuk unpar sampai biaya kos setahun itu saya yang jamin Sebutnya Yang bungsu lagi lucu-lucunya diasuh oleh teh elis Biaya pengasuhannya gaji tiap bulannya saya yang jamin karena tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga, lanjutnya. Lebih jauh, Bedi menuturkan jika ia mengurus serta membiayai rumah pribadi. Di persawahan rumah bagus gede. Dari semenjak Ambu pindah ke rumah dinas tidak pernah ditengok itu rumah padahal itu rumah bersama rumah keluarga kita. Yang membesarkan anak-anak kita supaya bisa sebesar ini. Hari ini lagi saya renovasi tuturnya. Ada vila yang bagus banget Itu saya urus setiap hari karena itu aset keluarga Dan bayar pajak bayar listrik tiap bulan yang mencapai 20 juta itu bayar listriknya Nah itu saya yang bayar Disitulah hidup bersama saling bersama saling membagi Urusan beras sudah ditanggung negara urusan lain saya yang nanggung Tutupnya Sidang Dedi Mulyadi dan Aneratna Mustika pengacara ajukan eksepsi dan sampaikan hal ini Sidang perceraian antara dan Dedi Mulyadi dan Aneratna Mustika hingga kini masih berlanjut Agenda sidang cerai Dedi Mulyadi dan Aneratna Mustika kembali digelar pada Rabu, 14 Desember 2022 di Pengadilan Agama Purwakarta Dalam persidangan Dedi Mulyadi dan Aneratna Mustika, pengacara pihak Dedi menyampaikan jika ada suatu permintaan Dilansir dari kanal YouTube Jemper Pengacara Deddy Mulyadi yakni Agus Supriyatna menyampaikan mengenai permintaan pemindahan tempat persidangan Deddy Mulyadi mengajukan pemindahan tempat sidang ke pengadilan agama Subang Tadi sudah mengajukan bukti keberadaan Pak Deddy di Subang Kemudian pihak Bu Ane juga mengajukan bukti surat izin dari gubernur sama KTP, kata Agus jadi ditunda untuk mempelajari keputusan selah di minggu depan. Apakah Hakim akan tetap bersidang di pengadilan agama Purwakarta atau kemudian Hakim memutuskan perkara harus dilakukan di Subang, sambung Agus. Kemudian Agus menyampaikan jika pada hari ini ia mengajukan eksepsi. Agus menerangkan mengenai kewenangan relatif dan mutlak dalam suatu perkara. Kami mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif, kewenangan relatif. Kalau kewenangan mutlaknya kan memang di pengadilan agama tetapi kewenangan relatifnya apakah pengadilan agama Purwakarta atau pengadilan agama Subang itu yang kita eksepsi, terangnya. Jawaban dari pihak pembuget itu sudah disampaikan terus tadi kemudian acaranya menyerahkan alat bukti tentang eksepsi, mudah-mudahan minggu depan keputusan, tambahnya. Lebih lanjut, Agus menuturkan agenda pada hari ini baik pihak tergugat maupun penggugat hanya menyerahkan alat bukti. Agus memaparkan jika keputusan akan diketahui pada minggu depan. Hari ini cuma menyampaikan alat bukti baik dari kami sebagai pemohon eksepsi maupun dari penggugat yang kemudian menyampaikan sama-sama menyampaikan alat bukti. Nanti keputusannya minggu depan, papanya.